Puluhan tank dan ratusan tentara menembakkan bahan peledak dan senapan mesin dalam latihan di pulau utara Jepang, Hokkaido. Salah satu negara dengan kekuatan militer yang tidak terlalu di dunia ini justru terus membangun kekuatan militer. Tepat di seberang laut dari saingannya Rusia, Jepang membuka latihan menembak pasukan bela diri kepada media. Acara ini bertepatan dengan ekskalasi gerakan militer Cina dan Rusia baru-baru ini di sekitar wilayah Jepang. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Militer Jepang mempertimbangkan penempatan seribu rudal jelajah jarak jauh di sekitar Pulau Nansi di sebelah timur Laut Cina Timur pada 21 Agustus 2022. Ketegangan antara Tokyo dengan Beijing mulai terjadi setelah militer Cina sengaja menembakkan 5 rudal balistik ke perairan dekat zona ekonomi eksklusif Jepang. Rudal tersebut jatuh di kawasan prefektur Okinawa pada awal Juli lalu sebagai buntut kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR AS, Nancy Pelosi ke Taiwan. Alasan inilah yang membuat Kementerian Pertahanan Jepang memperketat kawasan perbatasan dengan menempatkan ribuan rudal jelajah jarak jauh jenis stand-off tipe 12 untuk meningkatkan kemampuan serangan baliknya terhadap Cina. Sebelum Jepang mengerahkan rudal tersebut, senjata-senjata tadi sengaja dimodifikasi agar dapat menjangkau wilayah pesisir Korea Utara dan Cina dengan jarak lebih dari 100 km atau 62 mil hingga 1.000 km. Kementerian Pertahanan bahkan dikabarkan juga turut menerjunkan kapal-kapal bersenjata di kawasan perbatasan pantai Cina dan Korea Utara. Sebelumnya, pemerintah Jepang mengusulkan serangan balik pada China. Negara matahari terbit itu telah lama menahan diri untuk tidak mengerahkan rudal jarak jauh dalam melakukan serangan di Tanah asing. Namun ketegangan di kawasan perbatasan usai kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat telah memaksa Jepang untuk membela diri dengan mengeluarkan angkatan militernya. Pemanasnya hubungan Tokyo dengan Pyongyang juga menjadi faktor pendukung mengapa negeri Sakura ini mulai mengaktifkan kembali strategi keamanan nasionalnya. Korea Utara juga secara terang-terangan kerap memberikan ancaman pada Jepang dengan melakukan pengujian ratusan senjata nuklir serta rudal hipersonik. Alasan tersebut yang memicu kekhawatiran pemerintah Tokyo. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, Jepang akan secara drastis memperkuat kemampuan pertahanannya dalam lima tahun, termasuk kepemilikan kemampuan serangan Bali. Meski perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Jepang tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters, namun menurut informasi yang beredar, rencananya senjata rudal tersebut akan mulai diluncurkan Jepang pada akhir Agustus ini. Dengan cara ini Jepang dapat memperkuat kawasan perbatasannya dari ancaman Cina maupun Korea Utara.